permisi Pak yeah. uh, boleh saya tanya dulu ini harga bawang sekarang berapa Pak eh, kalau harga eceran sekarang eh, 50 50. Yeah, 50 itu bawang dari mana saja ini macam-macam eh, Pak ada dari Makassar uh. lima, ada juga lokal Iya yeah. kalau belinya di tengkulak berapa ini ya yeah. kalau belinya sekarang ini harga yang 50 sampai berapa eh Maklum eh, ya, tahu juga ini Pak karena yeah. I, Bos yang beli yeah. karena dibeli per ton. Iya yeah, per ton ya. Yeah. Per tahun, yeah. Yeah. Kalau sebelum Lebaran Idul Adha berapa standar yes, eh, eceran? Ecerannya delapan puluh lima. Iya. Setelah Lebaran sampai sekarang berapa? Kalau agak sekarang ini agak mundur Pak. Agak mundur berapa? Mundur. Harga ecerannya sekarang lima puluhan berapa 50 50 ada juga enggak sampai 50 48 Iya ini ya. bawangnya bawang dari mana saja eh, ada dari Lima lokal Makassar Oh begitu iya. terus eh, pembeli sekarang bagaimana dibanding lebaran mana lebih rame ya yang kemarin sebelum lebar mau masuk lebaran pak agak rame-rame yeah. ya. karena ya. kamu musimnya tahu Oh begitu nah, nah ini bawang harga sekarang 55 ya Ya. per kilo. Apakah ke depan ini masih stabil harganya atau bagaimana? Ya, Naik atau ini turun? Kedepannya Pak eh, agak undur lagi. Turun lagi. Agak turun lagi. Apa pengaruhnya itu? Ya banyak bawang masuk. Oh banyak bawang masuk. Banyak. Namanya siapa Pak? Eh, saldi. Saldi, terima kasih Saldi. Ya.